RTP Slot hari Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama JJ Slotter di sini. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selesai dimanapun kalian berada. Oke, okay. jadi seperti biasa Princess akan eh Princess Princess siapa ya, lagi? JJ, Ye, bocah princess princess lagi. Seperti biasa, Jiji akan membagikan info slot gacor buat kalian semuanya Biar kalian WD profit bahkan sampai max win Nah, gak lain, gak bukan mainnya di Odin 77 Pokoknya kalian ingin merasakan sensasi bermain layak para dewa Dewa tanah, dewa dewa siput, dewa api, dewa ape lah, orang Nah, Odin 77 udah best best best best best, best. best. Oke, okay. waduh nge-lag bet nge-lag, guset iya lah, terus kena aja lanjut apa namanya? tapi jangan lupa juga buat selalu support JJ dengan cara like, share, subscribe biar dijemahkan semua begini videonya dan kalian juga jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info slot terbaru dari JJ oke? Okay? oke okay. Langsung aja gameplaynya kita lanjut. Ini birunya mulai biru nih. Duh bakok banget sih. Nah, jaringan gue tapi agak baku. Bukan gara-gara jaringan itu kayak emang uh, apa? Emang isinya udah rada-rada tuwir ya saya udah bangkotan. Tapi kayak uh, saya sedang menunggu keuangan saya cukup untuk membeli PC baru. Karena uang saya sudah sedikit menipis untuk membangun kamar saya yang yang sedikit menjadi studio juga di jadi agak habis ya uang saya. Menurut lagi, guys. Bapak banget jalan, pasar banget. Udah, ya udah ya. Wuhhh Coba Eee uh, Kerjasamanya gitu manis, Apa monitor Apa PC gue Coba kerjasamanya Coba, coba, coba Ini juga sinyalnya kayak Ehh uh. Batuk, batuk, pakai Ini pake wifi Piip Hahaha <laughs> perlu sebut merek, Ege gue boleh sebut merek Di Dituntut nggak mau dituntut, gue suka jadi kita bilangnya WiFi Tip, yang tau ya WiFi Tip YAP Tuh, by the way udah ada, ada Jujur ini Eh, uh, cepet, cepet, cepet, cepet, cepet, cepet, banget ini cepet, cepet, cepet, Mohon maaf ya guys kalau bapuk-bapuk, ngelek-ngelek, gimana gitu Ya, ngelakuin lah Kita belum ganti Eway main ini, kak, mohon maaf abang Gimana ya, bang? Aduh, kak Identitat lo sini Kan ini kan, main buat seru-seruan ya, kan? Ayo dong, tembak kali Nice, tembak kali 12, kumpulin dulu yuk gitu -gitu. Kita kumpulkan dulu, teman-teman, pemirsa, semuanya eh tapi by the way juga j emu kasih komen misalnya kalian mau request gitu misalnya j coba uh, main game apa gitu atau nggak j coba uh, modalnya segini dong nice dapat kristin walaupun lek-lek -like -like, gue tetep bisa melihat uh, bayikan tapi game bayikan kejutan bayikan bahasa lu bayikan apa ini aduh tapi tapi tapi aku uus main gara aku papi main dulu, aku mau main dulu, aku mau bangkotan dulu, aku nah. nice, mulai eh dulu, ngelak banget main gue gigit jangan ya, nanti gue aku mau main dulu, aku mau main tembak kali 13 kita kumpulin dulu, ya guys itu tuh, itu tuh, tuh, oh tuh, lihat jadi tadi 7 nice kita dapat 72.000 ya kawan-kawan ya -kawan. aku 2400 tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, ini ini. ini tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, Sebel, gue sebel. Gue sebel, Kita kalian di belakang. Ayo dong, langsung aja mulai ke bumi. Masuk ke list, ini coba eh, mohon mohon kerjasamanya sama ya. A, ah, sebel, sebel, sebel, sebel. Aku udah sampai ke sana, Bapak, bete, bete, Bapak, be penyanyi udah eh Bapak, Bapak, Bapak, kasar tapi Bapak, bisa, Bapak, bisa Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, penonton Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, belia belia yang jadi, kita nggak boleh berbahasa kasar. yang paling kasar adalah pip, hati, pip, pip, pip, pip, pip. "eh, aku pipit loh, pipit-pipit". Ada yang banget, wah, gila sih, ngeles banget, nih, anjir! Ah. Eh, kamu minum banget, ngambil minum dulu deh, ntar ada guys ya. Minum, kasih Dan Mungkin-mending deh gue balik ngambil minum Dia udah bergerak gitu ya nanti gue udah kelar angin minum Gue udah kelar minum Dia kagak bergerak nih Yang ada gue Gue belah jadi dua angin minum gitu. Ayo dong Ayo dong Ayo dong Yo, ayo, ayo, ayo, ayo Kue, kue, udah deh Soalnya nge anjir Sakit nih, jangan-jangan Kan mau Ketia okay, Jadi Bobo hati lagi lo, ah uh. Dilek banget kan hey hey Hei Haloo tuh ya, Tua Betul tubuh tuh ini kasih Nah. Saya gua dulu baru lu mo... yes, satu gitu. Kurang ajar. Hoi. Hoi. Tukang Bang. kali gua Entah angka berantah dari mana, itu udah kali empat bilang ya. Sampai nge-lag-nya nge-lag banget ini Nah lama-lama Ntar abis gue main ini hmm, Kalau misalnya Ntar gue buka sosmed atau yang lain-lain nge-lag Langsung gue nge telepon call center nih. Gue marah-marahin Abang-abang In bambangnya gitu. Ya tapi ngapain gitu Soalnya disini kagak hujan coy Masa kagak hujan mau nge-lag-nge-lag -nge eh, Ini jelek kan juga gak lucu, udah gua ngomel lagi deh sambil nunggu ini, tuh dia kayak cuma terputus, -ter lo -ter -ter. juga frisbinya coba keluarin lagi gitu pak, walaupun ngeleng-ngeleng nggak apa-apa, gua mau lihat frisbinya itu, uh, udah ngeleng, frisbinya cuma sekali lagi tadi. Biar biarku abaikan kebutuhan hati ini Aduh nice langsung kan nggak apa apa deh, lu ngelek ngelek yang penting gua dapet free spin gitu udah dua kali aja itu guys ngelek <laughs> ngelek -ng tapi masih bisa ngeliat free spin nggak apa apa ngelek yang penting bisa ngeliat free spin, gitu <tuh> KOPLOT Pasar banget Koplo. Pasar. Koplo. Oh boleh, Astagfirullah Oh tadi Tuh yang Kuning, kuning, nah, kuning mau merah kayak Tuh Nenek Nenek banget Jalan, Ngelek banget kok Tapi tadi aku dapat ya Kalau kalian denger gue sembawa Teribu baru sembawa Gelap, ayo dong! Kenapa dia lagi, dia lagi, dia lagi? Kok enggak? RR, RR, susah uh, banget banget lagi. Sedikit aku yang jendelanya, kan? Tapi karena ini kan kalian nontonnya juga ngelek-gelek. Gimana banget ini? Gak fixin juga. Apalagi gue bakal kelar gue ini. Oke, oh, gue buka sosmed bener-bener dia ngebunuh gue sendiri, guys. Kayak cyber thief, jadi ini dia telepon, guys. Nice, dapat ribuan, tapi dia ngapain? Soalnya dia naik-naik like -like gitu, sayang. Tuh, ini lihat ini kayak karen... apa ya, By the way, kali ini gue juga lagi gondok ehm, mobil gue Apa namanya, gak bisa di stutter Kayaknya kemarinnya sih Cuman pas kemarin gue bawa itu, oh, dia masih hidup Nah tadi pas gue mau cabut, dia kagak gak bisa di stutter Kan, jelek banget Untung gue lagi gak, biasanya gue lagi mau beli kebutuhan di luar Eh, dia gak mati Nah, ini masih sendiri jadi besok. Baru orang bengkelnya dateng. Soalnya gue telepon tadi tuh Udah berapa gitu. pagi tuh Gue pulang ya guys Itu suruh ke rumah kan nggak lucu Jadi besok Tadi dia bisa ke rumah Nuh Heh Ini gue pada cerita panjang lebar Udah berbusa menurut gue kagak jalan-jalan Dodat Ah Ayo dong Hey, Ayo ayo ayo ayo Aduh Lama banget oh. Wah bener-bener sih ini itunya apa? Providernya, Sumpah uh, tadi cuma kayak berak dikit doang Ancurot Gila sih Tuh udah 669 ribu Oke okay. Ini kita gas dulu deh sampai. Ntar lagi deh Tuh, kan kalo misalnya gue udah kayak Hmm, lumayan baru deh Wede-wede Nice, dapet free Tunggu deh Ya ini free spin Gue tadi gue pencet apa? Apa namanya nya? Apa? By spin Gapapa kita panting Soalnya kan Kalo so, di panting itu biasa dia langsung balik Jadi kayak yaudah dia ngelakuin mengelak ngelak ya udah, apa-apa aku tidak apa-apa nih -apa, Pati zeus sekarang gue berikan ini ya kejutan-kejutan pendip-pendip ini asalnya gue yang pada beli bajuin dan lo enggak memberikan listrik gue udah ngunggun nganteng ngelak-ngelak sikit jangan sampai ku ganti provider ya gue yang mau Royal oh, lagi kalau bobo ya Nice! Tema lagi bia langsung dikasih 316.000 Ya, langsung nge like lah like. Seber, ya. Aduh, Tug -tug -tug -tug. Dari gue udah tidur sempit, nice, belum lebih Eh dong Hmm, udah gue ngumpulin nih kali-kali ini untuk 30 tahun Nanti lu kaget diselan gue 12, nih, mm, monifor Nggak lah, kita bisa, kita, nggak bisa menikah, nanti gue beli monifor Nice Gue ngapain itu tadi, apa 115 ribu. kita dapet 115 ribu Antara nice atau super, ya Atau nge mega Udah, 677 dari modal gue tadi Boleh eee... Gue mau ngomong ya guys ya Daripada gue nunggu lama-lama Oke okay, terima kasih buat kalian yang udah nonton video JJ kali ini jangan lupa Like, share, subscribe Jangan lupa juga kalian nyalain lonceng notifikasi biar kalian nonton Dan itu social dari JJ Dan jangan lupa odin Oke okay? Oke okay. Bye bye